Lanjut ke TKP, siap, 86 Kejahatan tidak hanya terjadi, karena ada niat pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan Waspadalah, waspadalah berarti pas di sama mobil itu iya iya dia melipat nih dompetnya masih ada ini Oh berarti ini, di belakang ini Iya yeah, di belakang ini, berarti dihantam sama itu Helmnya sampai berterai Berapa orang, satu orang aja Orang tangkinya aja Sampai 재미 orang of them